oleh karena itu ramadan ini kesempatan karena sepanjang tahun kita tidak kontrol diri dari sisi makanan begitu masuk ramadan manfaatnya dari sisi kesehatan adalah mempunuh dan men menyembuhkan segala penyakit dan racun-racun dari hasil makanan selama satu tahun akan dibersihkan di bulan ramadan jadi racun makanan kita karena mohon maaf sekarang makanan kita semua berkimia Buah-buahan berkimia, beras pun sekarang berkimia, dimana-mana pun berkimia, roti berkimia, apapun berkimia. Akibatnya apa? Tambah kita rasa banyak tumbuh racun-racun gara-gara makanan. Oleh karena itu Rasulullah Sallam sudah menjelaskan, suburuk buruk tempat terisi makanan adalah perut, karena tempat sumber penyakitnya adalah.